Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bapak-bapak ibu-ibu dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur ma kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-karunianya sehingga Alhamdulillah kita bisa menghadiri undangan pada hari di kediaman Bapak keluarga besar Bapak Haris dalam rangka acara khitanan putra pertama Bapak Haris yang bernama Mulyadi untuk itu keluarga Bapak Haris meminta doa dari para tamu undangan yang hadir pada malam ini untuk mendoakan supaya acara berjalan dengan baik tanpa ada tanpa ada kendala apapun. Selanjutnya solawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yakni tadi Islam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Atas nama tuan Rumah yang pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyepatkan hadir untuk memenuhi undangan kami. Baiklah langsung saja untuk mempersekat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Adapun acara selengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, Sambutan Sohibul Hajat Yang keempat, ceramah Agama Islam Yang kelima, Pembacaan Doa Yang keenam, Penutup penutup dan Makan Makam Sebelum kami langsungkan acara ini, marilah kita buka acara, acara ini dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Para hadirin sekalian, memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang mana dalam hal ini akan dibacakan oleh saudara Nuruddin Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan Terima kasih atas pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Nurdin Semoga apa yang dibacakan bermanfaat bagi kita semua Selanjutnya melangkah ke acara yang kedua yaitu sambutan Syabul Hajar Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Superman Kepadanya segala hormat kami persilahkan Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suwarman yang telah memberikan sambutan pada acara malam hari ini. Baiklah memasuki acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu Ceramah Agama Islam, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Karim. Kami berharap para tamu undangan yang hadir untuk mendengarkan dengan khusyuk. Kepada Ustadz Abdul Karim, kami persilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Abdul Karim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau sedikit dapat bermanfaat buat kita semua dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para tamu undangan yang berbahagia memasuki acara yang kelima yaitu pembacaan doa. Kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Ahnadi Kepada nya segala hormat kami persilahkan. Terima kasih atas pembacaan doa yang disampaikan oleh Ustadz Amadi. Semoga apa yang kita inginkan dapat dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Masuki acara yang terakhir yaitu penutup dan makan-makan. Kami atas nama keluarga besar Bapak Eri mempersilahkan kepada para tamu undangan untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Kemudian dari saya pribadi selaku pembawa acara, apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan atau janggal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin semuanya. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.